Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memunculkan persentase atau mungkin uh, persen baterai dari Nintendo Switch ya. Jadi mungkin kalau kalian baru beli juga Nintendo Switch atau mungkin baru di reset dan kalian lupa gitu ada di mana dan kalian bisa melihat. Untuk presentasinya di pojok kanan gitu ya, yang ada lambang baterainya di sini saya udah 94% dan uh, menurut saya sangat berguna banget untuk melihat berapa persen yang baterai yang kita punya gitu ya. Dan sini untuk cara melihatnya kalian cukup ke sistem settings gitu ya dan kalian cukup ke bawah gitu ya, terus saya ke bawah sampai ke sistem dan setelah itu kalian cukup klik bullet gitu ya dan kalau kalian nggak klik bullet uh, bisa juga sih ya, kalian bisa klik analog atau mungkin uh, di pad yang di kiri, kalau di PS namanya di pad sih ya, cuman nggak tahu untuk di switch dan kalian cukup ke bawah gitu. Gitu ya, dan kalian uh, tinggal cari yang namanya konsol baterai dalam kurung persen, gitu ya. Dan di sini, kalian cukup. Uh... Ganti ke on gitu, kalau misalnya off gitu Kalau udah off ya kalian cukup ganti ke on aja Jadi biar uh, dinyalain gitu, atau mungkin biar dimunculkan gitu ya Dan setelah itu uh, kalian bisa kembali dan kalian bisa melihat gitu untuk uh, presentasinya ada berapa gitu Dan ini bisa uh, bagus banget sih ya untuk ngecek kalau baterai kalian misalnya ngedrop gitu Misalnya baru 10 menit udah habis 30% Misalnya untuk switch uh, V2 atau mungkin V1 juga sih kayaknya untuk 20 menit 30% Gak wajar juga sih ya dan ya pokoknya itu doang sih untuk videonya jadi cukup gitu doang untuk memunculkan uh, persentase baterainya menurut saya sangat berguna banget untuk melihat gitu jadi ya kalian biar bisa jaga-jaga juga sih biar bisa uh, mungkin biar apa ya hati-hati mungkin ya dalam menghabiskan baterai Nintendo Switch gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks watching bye bye mm -hmm.